ini ya, selamat datang kembali dan kini kita akan melanjutkan proses instalasi linuxnya dan program program penting nah ini pada video sebelumnya kita sudah sampai di upgrade tapi karena prosesnya ter extracting terlalu lama jadi terpaksa di stop dulu dan kali ini sudah selesai tampilannya nanti bakalan kayak gini jadi otomatis keluar dari aplikasi APT Oke, seperti ini dan aplikasi bawaan sudah terupdate semua. Oke next yang pertama kali kita diinstal adalah Chrome. Nah, kenapa Chrome ya karena entah kenapa saya suka sekali dengan Chrome. Nah, caranya ya harus download di Chrome di Google com, miring chrome, di sini. Oke, okay, dan di sini nanti ada, bakalan biasanya di Linux bakalan ada dua versi. Nah nanti kalau ada dua versi pilihnya itu yang deb, versi package. Nah new deb atau rpm, pilih yang deb. Okay, kemudian save dan ini akan diproses pendownloadannya ini saya saja oh ya kemarin uh, pada video sebelumnya kan tahap pakainya untuk sistem linux itu 15 gb ya tapi coba dilihat apakah memang uh, full atau tidak ya okay, ini adalah folder home walter home masih tersisa 12GB oke 12GB oh, kemarin 12GB -nya. kemudian coba cari folder root nah ini walter root nah 6GB ternyata jadi kepake 6GB untuk sistem Linux memang kecil Linux yang besar itu biasanya home nya nah ini nanti download masuk ke home ini sama-sama, uh, ini kan home masuk ke directory rootnya, tapi ini beda partisi. Begitu. Dan ini sisanya 12 karena belum ada apa-apa. Eh, -apa. okay, download selesai. Nah, cara installnya bisa pakai ini juga langsung. Nanti ada installer, tapi lebih enak pakai command line coba diklik kanan Oke enggak ada itu berarti harus ke sini komen lain nah ini foldernya sudah ada di folder um kalau titik ketikan ls nah ini keluar uh, isi file dan foldernya di folder um ini sama dengan yang di sini nah, kemudian tarahkan ke download karena filenya ada di download caranya CD ceng directory ya uh, oke okay. tinggal nama direktornya apa download jadi ketik aja empat kata atau berapa terus kemudian tekan tab otomatis auto-complete bisa tekan enter dan ini sekarang sudah masuk ke folder download coba di ls nah ini tampil filenya. nya kemudian installnya pakai sudo karena ubah file system menggunakan dpkg itu singkatannya debian package karena Ubuntu itu turunannya debian jadi apapun ngikutin debian kemudian min mini artinya install nah kemudian namanya nama filenya kemudian di enter masukkan password password yang ada di yang di setting di awal-awal dan gini instalasinya di masih unpacking nanti setelah ini berhasil diinstal nanti akan otomatis ada di kategori internet oke kita tunggu ini masih setting up oke dan selesai nah ini sudah tersedia di In kategori internet Oke okay, cukup mudah untuk install Google Chrome Oke okay, selanjutnya kita bakalan install aplikasi yang sangat dibutuhkan programmer Apa itu visual studio code Oke okay, ini oke okay adalah paket default oke okay, Coba cek RAM dulu usage nya oke okay, 700 file-nya masih banyak oke okay. ke Visual Studio Code nah ini langsung saja ke menu download nah di sini seperti tadi ada DEP ada RPM tapi pilihnya DEP DEP itu debian Ubuntu kalau ya banyak DEP itu kalau pakai perot OS itu juga pakai ini dp kali Linux pakai DAP. nah ini proses download misalnya kurang lebih sama kayak tadi arahin ke folder download kemudian ya DPKG -strip i strip ini masih proses unduhan kita tunggu saja nah setelah visual sudah nanti kita akan menginstal LSWS atau Let's Speed Web Server nah itu penggantinya ya hampir sama kayak apa sih tapi lebih cepat dan lebih fleksibel lebih bisa dikonfigurasi itu lsbs tapi kita pakai yang open aja open light speed Oke okay. dan ini bisa di secara gratis dan dan ini tentunya untuk tuh percobaan-percobaan enak dipakai dan ini installnya ada banyak cara tapi kita akan coba pakai yang lewat lewat source atau lewat repositorinya. nya Oh maaf bukan ini lewat repository saja jadi pakai APT-APT seperti kemarin Nah ini ada Lightspeed repository Oke okay, scroll Nah ini ada Debian ini Ubuntu ini tadi pakainya yang ini aja Di Ubuntu 20 Masuk kategori ini Oke okay, ini di copy Oh maaf uh, Sebelumnya Ini tadi visual studio code sudah beres Oh ini ada harmful kita keep aja enggak masalah dan ready untuk diinstal seperti tadi sudut debian package atau tepik strip i code. nah ini namanya Radian code nah ini akan diproses ternyata tadi 60 Mega tapi kita masih ada space 12 giga. lumayan mencukupi lah 30 giga. Oke ini masih proses dan saat ini untuk instalasi ini nggak bisa digabung gak bisa apa bersamaan secara sekaligus ya harus satu-satu jadi harus antri itu misalnya ini install kemudian buka terminal lagi install lagi nggak bisa jadi install aplikasi satu persatu gitu itulah kenapa kemarin harus di video sebelumnya harus menunggu hingga upgrade selesai sebelum install aplikasi lain Oke okay masih setting up. Dan nanti biasanya akan ada kategori baru dengan nama programming. Nah, ini ada programming dan ada di sini visual sedikitnya. Yaitu sambil menunggu dan ini yang pertama kali diinstal adalah ini. Eh dieksekusi eksekusi. Oke. Okay ctrl-c eh ini hampir selesai begitu ini selesai itu bisa berat bisa di-download ini semacam mengaktifkan repository atau menambahkan list repository gitu jadi ini enggak di repository default Ubuntu ya. jadi harus ditambahkan manual seperti itu dan ini bisa kalian copy sampai paste atau widget saja terus nanti dieksekusi manual ini. Biasanya saya pakainya eksekusi manual karena kadang tes tidak tidak tidak work. Nah, ini sudah selesai. Kita pastekan di sini. As paste Nah, ini. Oke, seperti ini. Tekan enter. Oke mungkin dibesarkan ya. Oke ini sudah selesai jadi filenya kecil cuma 3 kilobyte karena cuma listnya saja nah kemudian kita eksekusi caranya menggunakan titik slash nama filenya jadi yang berakhiran sh gitu bisa dieksekusi apa namanya Oh sebentar Oke, sepertinya nggak perlu min -o agak tersimpan. Nah, bener, ini sudah tersimpan ada enable ini. En touch slash enable. Oke, en terus di harusnya bisa, tapi ini tidak bisa. Mungkin karena permissionnya belum diaktifkan untuk execute-nya. Coba dilihat ls min l untuk melihat permissionnya dan di file ini bisa dilihat permissionnya aktif cuma RW ya RW saja dan untuk mengeksekusi ini harus dapat permission X X itu di sini yang step-step ini di nomor tiga itu X Nah kita harus menambahkan eh uh, Permission X menggunakan chmod mode A, A itu Anyone berarti Nah ini yang terbagi tiga Ini user yang ini group Dan yang ini Adalah order Atau selain user selain group Nah ini di, Dan kali ini Yang akan diaktifkan X nya Adalah semuanya jadi user group Atau order itu bisa mengeksekusi jadi pakai A kemudian uh, plus x artinya execute-nya ditambah kemudian nama file oke okay, selesai coba Azmin L lagi dan x-nya sudah masuk ke permission dan harusnya bisa dieksekusi en kemudian di tab otomatis auto complete enter nah ini ada mission denied berarti harus pakai sudo. ini permission denied. harus pakai sudo berarti. oke. nah ini otomatis melakukan update repository. ini juga diffed dari latest speednya nah setelah masuk baru kita bisa install pakai apt install jadi prosesnya itu uh, Ubuntu nya harus dikenalkan dulu dengan itu light Speed-nya, baru kalau sudah kenal dengan depositorinya baru diinstal bisa diinstal gitu dan ini selesai kemudian diinstal pakainya yang bawah ya kalau yang atas itu channel OS, uh, beda-beda distro Linux Oke okay, yes dan karena ini mengubah file sistem, pakai Oke, okay. butuh 20 Mega dan lihat hasilnya nanti 90 Mega 4 kali lipat lebih lah yaitu adalah hmm, teknologi kompresinya debian Jadi bisa mengkompres file hingga 4 kali lipat lebih kecil untuk agar kalau download-download kuota hemat gitu ini tampaknya speednya slow karena ada di ya tahu ini di server mana untuk light speednya dan kalau light speed ini milih server nggak nggak pengaruh ya karena light speed ya punya apa punya server sendiri yang cuma satu gitu dan yang kemarin pilih-pilih server kemarin cuma berlaku di Ubuntu yang aplikasi bawaan Ubuntu aja gitu nah ini ditunggu saja karena servernya jauh ya, biasanya gitu jadi untung-untungan sama provider internetnya kalau provider internetnya routingnya ke tujuan itu dekat ya berarti bisa lebih cepat itu ini rupanya lumayan uh, naik 200 KB. dan harusnya sih ini speednya bisa tembus 3 Mega untuk internet Oke okay nanti setelah install berarti butuh yang namanya konfigurasi kurang lebih seperti ini nah ini kayaknya tidak perlu karena lsphp kan ini lagi didownload dan sudah otomatis terinstall nanti mungkin nanti akan dimasukkan lsphp 74 yaitu php untuk 7.4 nya dan PHP sekarang sebenarnya sudah 8 tapi coba apakah ada lsphp8 sepertinya belum ada karena Oh ini ada tapi ini beda banget untuk penulisan sintaksnya jadi pakai yang 74 saja dulu karena framework-framebook juga belum ada yang PHP 8 pada saat video ini dibuat banyak perubahan di versi 8 Oke okay, ini hampir selesai untuk download alas nya dari server yang entah dimana sangat lambat Oke okay. untuk konfigurasinya sendiri nanti pertama nanti bakalan setting password untuk admin dulu baru kemudian kita setting untuk ya masing-masing project atau masing-masing ya kebutuhan tool kebutuhan oke okay, ini masih proses oke okay, masuk dan oke okay, lanjut ke respeednya yang ya as yang aplikasinya ini akan makan waktu 11 menit atau coba di cancel dulu diulang tapi nggak ngulang dari awal melanjutkan yang sudah terdownload seperti kemarin Oke tetap jadi memang servernya agak jauh ini konfigurasi awal bisa di okay. nanti bisa dibaca di penuh speed ini di petunjuk instalasi lewat repository gitu Jadi nanti ada alamat untuk akses admin yaitu pakai localhost portnya 7080 gitu nanti nah setelah ini nanti mau install apa nanti berat. kalau ada PHP pasti butuh database jadi yang akan diinstall adalah MySQL saja MySQL ini nggak butuh tambah repository biasa sudah ada di reponya udah ya import di ya, reponya butuh tinggal langsung apt install bisa dilakukan nanti kita pakai yang versi versi berapa? Versi 8 sekarang guys. Dan let's speed butuh 3 menit lagi. Dan ini saya akan coba install dua-dua installer. Wah untuk membuktikan aja. Tadi kan saya bilang enggak bisa. Apakah benar nggak bisa? Nah, ini misalnya gini. Nanti akan error seperti ini. Nah, could not get lock kan nah, gini. Karena ya ini harus nunggu proses ini selesai baru masuk ke sini jadi instalasi itu harus satu-satu karena mungkin gara-gara library-nya mungkin ya library mengatasi gimana mengatasi library yang sama diinstal dua kali gitu mungkin jadi ya harus satu persatu kalau barengan takutnya mungkin crash itu atau gimana atau terdownload duplikat jadi membingungkan sistem itu bisa jadi nah intinya harus satu persatu insyaallah sini ya efeknya ini kau di sini servernya lambat di sini nunggu tapi ini bisa di cancel dulu masuk ke sini ke sini dilanjut lagi yang let's be dilanjut lagi bisa tapi karena kayaknya sama saja untuk oke okay kita tunggu saja ini ada 11 menit dan naik turun masalah ini nanti sudah sampai sg mysql sudah berarti Oh kita butuh My Admin mungkin oke okay, phpMyAdmin harus didownload ini pakai versi 504 dan ketika diklik langsung mendownloadnya ukurannya 13mb nah, untuk ini mungkin ini akan disimpan di tempat khusus yang enggak tidak di download sini mungkin di sini di folder home buat folder baru dan ini enggak harus di home terserah mau ditaruh mana ini saya akan buat tools web tools mungkin web tools. Nah di dalamnya ada PHP admin. Nah ini akan saya ekstrak isinya, ekstrak gear. Oke ini sudah terekstrak. Sepertinya coba dibuka. Oke sudah. Eh file zipnya akan saya buang untuk menghemat space dan untuk meng... menyingkat nama cukup di jadi php myadmin oke okay, lebih seperti itu makanya sudah oke okay, php myadmin sudah ready tinggal nunggu dari lightbitnya oke okay, ini hampir selesai tapi ini masih 82% berarti masih Oh masih 4 Mega oke setelah php admin biasanya tahu install plugin aja dulu biasanya butuh plugin di bisa jadi ikut kita akan install install -in dulu nah plugin ada di sini oke nanti yang akan Dibuat di project pada YouTube ini, ya, untuk channel YouTube ini mungkin pakai PHP. Jadi, ya, ekstensi PHP harus diinstal. Nah, pertama pakai PHP interopenes ini wajib banget agar bisa auto import. Sama, agar yang file apa library yang diimport itu ada auto komplitnya, ini pakai PHP interopenes oke selanjutnya itu beres yang wajib lagi petir nah berarti ini untuk meng merapikan kode kode formatron nah ini itu untuk merapikan aja biar spasinya itu teratur dan lain sebagainya Oke beratir sudah selesai kemudian yang penting lagi color color apa color nah ini bracket ada tadi apa tadi bracket nah bracket per colorizer nah ini ini digunakan agar tanda kurung itu berwarna biar enak membedakan kalau misalnya misalnya kurang kurung itu nanti enak bedakan itu yang kurang yang warna apa nanti kita coba ya Pak bracket color udah kemudian apa lagi ya oleh server ini penting sekali untuk warna tadi inilah server untuk agar itu agar bisa running live server tan dan ketika file-nya diubah tanpa harus refresh otomatis browser terrefresh itu enaknya live server kemudian C ini nanti ya nanti kalau misalnya ngoding C kayaknya ini butuh Tapi itu nanti saja nah, yang penting PHP dulu PHP sudah Kemudian JavaScript udah otomatis nggak perlu install aneh-aneh lagi Kemudian kita akan setting untuk berat-beratirnya Oke okay. Kita ke menu file Kemudian pilih preference Pilih setting yang perlu disetting mungkin fontnya oke okay, fontnya sebentar coba cek oke okay, fontnya kurang lebih seperti ini mungkin saya akan download font favorit saya apa itu apa ya viraku nah ini viraku ini font yang gokil sih Okay, bisa downloadnya bisa di Google Kalau yang di Google ini pasti gratis Oke, okay, jadi ada berapa versi ini hmm, 123456 dan 6 variasi Jadi dari medium sampai dari like sampai bold langsung ditandut dan sekitar download dan ini kalau gini file penting gini kalau bisa ya diamankan game buat folder lagi biar enak nyarinya di kemudian hari fonts oke okay. ada file di diekstrak saja oke okay. mungkin masukin folder aja biar lebih rapi viracode dan semuanya tuh oh ini ada oke okay, ada ttf-nya semuanya dimasukkan ke viracode move here dan zipnya bisa dihapus untuk menghemat space disk okay, ke static mana dulu nih yang jenis ya semuanya sih oke jadi di lubuntu enggak ada installer font mungkin harus di-download font installer Ubuntu Oke sepertinya tadi sudah selesai Oh masih unpacking ini sekaligus download PHP 74 bapak okay. eh install and view Oke okay. coba dilihati helpnya langsung set search untuk font install and view oke okay. on this page Oh ini harus manual ternyata oh f 2 nanti nautilus Oke, okay, jadi harus manual. Ini copy dulu ke user server Ke sini user share fonts ini fonts. Terus oke. Okay, Di sini kita buat folder viracode. Akan ada ada stripnya, ya. Ada stripnya, oh, permission denied. Berarti harus akses root. Kita akan coba buka file manager PCman FM pakai root. Berarti pakai sudo PCM FM. Enter. PCman okay, FM not von Oke, okay, ada gitunya Enggak masalah. Ini ada di mana tadi? user share phone kemudian true type kira Oke. Okay. Mas di sini, oke okay, sudah, tahu ke, okay. permissionnya, oke, okay, yeah. ownernya, oke, okay, oke okay. okay, lah, kemudian tadi disuruh untuk mengupdate kids kita coba, nah, ini sudah beres untuk cuman FM yang diroot tekan C, kemudian paste yang tadi, oke, okay. oke okay, sudah sukses, mungkin dicoba di text editor biar tahu aksesoris tuh mana ya text editor. Ini Featherpad, File, Option, Font, Oke, okay, Viral Code sudah muncul. Jadi kita bisa masukkan ke Visual Studio Code-nya. Ini di sini ditambahkan di awal Viral Code. Oke, okay, fontnya. Tulisannya besar besar kapital apa enggak? Coba cek ulang. Oh uh, ya besar di awal, Atau huruf kapital. Virakut Virakut. Oke okay, koma. Terus kontrol S. Okay, ini sudah ganti. Nah, mungkin untuk size-nya karena ini untuk video mungkin 230 lah. Oke. Okay. Dan kalau size-nya besar harusnya oh, line height-nya ditambahin lah. Bisa search di setting line height. Nah, ini line height ini tadi fontnya 30 paling enggak 50-55 mungkin agak jarang Oke okay, segitulah di spasi antara berbaris agak lebar oke okay, tadi ini sudah selesai kemudian kita akan melanjutkan install mysql ini MySQL yang akan diinstal dan MySQL kelayan 8 Oke ini kalau di sini speednya kenceng nah bisa 6 megal eh, 63 Oke ini langsung install Oh ini 30 mega Outputnya nanti akan jadi 248 Mega Wow. Oke, kita lanjutkan setting untuk visual studio. Code. Yang biasa dilakukan adalah install itu, apa namanya, pasang font ligator ini jodoh cukup saya lakukan adalah ini setting ini ini nanti kalau kita menuliskan karakter-karakter yang khusus itu bisa bisa membentuk simbol khusus misalnya sama dengan kurung siku nah ini kayaknya belum aktif ini oh, iya ini belum aktif ini Nah, masalah mungkin butuh restart atau apa ini harusnya sama tadian ini bersambung bersambung terus harusnya tapi ini valigatur tadi true mungkin perlu restart atau apa coba di restartnya oke itu sudah apakah oh nah ini sudah aktif untuk klik klik aja Jadi kalau sama dengan sama dengan dia akan sambung sama dengan tiga kali itu strip tiga kurang buk, eh, tanda seru sama dengan akan gini jadi membentuk simbol gitu itu sama dengan ini atau gini bisa oh, Oke okay lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan ini banyak hal yang bisa dilakukan di okay, next adalah autosave save ya eh, auto save, format on save format on save Oke okay, ini diaktifkan biar bisa Uh, rapi kodenya ketika disuruh. Kemudian kita kita tentukan biasanya itu prettier tadi itu bisa masuknya hanya di HTML, CSS, JavaScript ya. Sih. Jadi kita setting untuk HTML itu default formaternya pakai prettier. Kemudian, untuk CSS juga gitu. Oke, ini hilangin dulu. Ini kurang koma. Nah, kurang begini. Kemudian, ini CS JavaScript. JavaScript ada banyak sekali. JavaScript juga bisa masuk ke prettier. JavaScript okay. Kayaknya gini, oke. Okay. Kemudian mungkin view view itu juga bisa dan selain itu nanti pakai default aja. Soalnya karena kalau view kayak view ini nggak bisa pakai default jadi eh, dibantu dengan relative ini juga coba script ya eh, ini kayaknya sudah beres on save sudah oke okay, kayaknya sudah oke okay, centangnya hilang tadi tekan nih Oke okay, ini untuk install MySQL ini sudah beres open let's juga sudah beres Oke okay, kita tes untuk MySQL sudo MySQL Oke okay, ada upgrade masalah terus saja Nah ini sudah masuk coba saya uh, show database tetap Oke okay, ini sudah muncul ada skema-skema gitu jadi ini sudah work oke okay, langkah selanjutnya adalah install uh, itu membuatkan dulu membuat user untuk MySQL. untuk membuatnya apa ya create user sql common nah ini jadi agar kita kan usernya masih cuma bisa akses lewat root nah nanti untuk biar aman kita akan buat user lagi dan kita beri password oke dan ini adalah perintahnya endingnya copy aja tadi tapas pas di sini, oh belum tercopy. jadi tombol copy tidak nggak ubah yang copy <gupi> manual dan paste di sini oke okay. nah, ini ada new user itu user baru namanya kalau di sini ya user saja lah jadi user at localhost identified by ini passwordnya satu ini aja coba enter oke okay. sudah sudah beres create user kemudian kita kasih akses Oke, okay, kita coba ke bawah hmm, Oke, okay. so, grins. Type permission, oke okay. Kayaknya ini Oke, okay, kita copy semoga betul. type permission semuanya bintang. Pantai databasenya juga bintang aja. Semua database bisa diedit. Ini juga bintang. Tablenya juga bisa diedit semua. Kemudian ini untuk usernya adalah nama user tadi. Jadi namanya user sesuaikan dengan nama sebelumnya yang dibuat yang ini. Oke okay, enter. Oke okay, ada error. Jelas mm, koreksi Oke okay, sintak error. Di ini nggak bisa pakai bintang. Oke okay, coba kita cari referensi lain. Grand all privilege mysql. Oke. Okay. coba lihat apakah ada lain oke okay, connecting to the mysql oke okay, ini masih ini tadi sudah dilakukan oke okay, ada privilege type ada contohnya oh all jadi di awal itu all privilege yang bintang di awal itu ini diganti all privilege Oke okay, ini sudah berhasil kemudian dilakukan flush ini ada di sini petunjuknya flashnya enggak ya? enggak ada intinya harus di flash untuk play Oke okay, kalau sudah exit saja Okay, ini MySQL dah beres kemudian lanjut ke lightspeed nanti install awal lebih konfigurasinya terakhir oke okay, untuk konfigurasi awal kita akan ke folder usr kemudian ada lsws mungkin oh atau lokal coba ke lokal masuk ke lokal lsws oh ini ada oke okay, cek isinya oke okay, jadi ada, ada di sini admin oh di sini admin di folder admin kemudian cek lagi ada oke okay, ada miss tapi kalau pengen tepet, tadi harusnya ada open light speed Oke. Okay. Jadi misalnya enggak pingin ngetik. Tadi bisa copy paste di nya bagian bawah. Oke, okay, ini masuk ke repo cepat ke bawah dan ada di mana ya oke ini untuk stop mm -mm. ternyata enggak ada kalau nggak salah ini ada di youtube sih di youtube nya white speed ini ada ada linknya sini enggak ada ini harus ke sini atau itu kemana ya intinya ada di sinilah di admin itu kita lanjut ke miss kemudian ini adalah filenya file untuk setting password dan untuk aksesnya harus pakai root atm password harus titik slash adm plus nah gini enter masukkan password nah ini suruh masukin username admin Oke okay. dan defaultnya adalah admin Oke okay. pakai default aja langsung antara kalau diubah ya tinggal diketik aja apa passwordnya 123456 saja 123456 Oke okay. administrator username password is updated Oke okay. kemudian kita masuk ke localhost support Oke okay, dan ini ada privacy error abaikan Oke okay, dan ini sudah masuk ke halaman lightspeed nya halaman admin login ya okay, tadi username admin password 1-6 dan ini sudah masuk ini mulai lambat tapi ini oke okay, ram masih tersisa 2giga untuk buka Chrome sama visual studio code jadi di tuh ringan sekali cuma kepake 1giga 600 700 itu Oke, okay, kemudian kita ke ya ini ada banyak setting oke okay, sebelumnya kita upgrade dulu untuk php-nya Tadi PHP kan default pakai yang 73 nanti kita akan upgrade yang 74 okay, ini su sudah update install ls php let's speed php tadi yang udah install 73 sekarang kita install 74 oke okay. dan mudah-mudahan lambat oke okay, tetap lambat ini lumayan lah karena filenya cuma 8 Mega enggak kayak tadi 20 oke okay, sambil nunggu itu yang perlu yang urutan settingnya itu adalah dari virtual host kemudian Cluster, biasanya gitu dan ini ada sudah ada defaultnya localhost 8088. Cepat bisa diakses itu. localhost 88. Nah ini semacam welcome-nya. Ini bisa tes PHP. Ini versinya 7, 7 .3. Ya, nanti kita akan upgrade 7 di tempat Dan ini harusnya masih disable semua Ini fitur-fiturnya Nanti kelebihannya Ini open SSL udah ini problem Oh ini open SSL udah Yang belum kayaknya masih eh, Masjid ada dah Oh sudah masjid Oke okay. Ternyata sudah oke ini sudah selesai setupnya kemudian kita install juga driver mysql untuk php74 kemudian mungkin kita akan butuh SQLite kita install juga siapa tahu suatu saat butuh oke segi oleh tiga Oke tetap sudah selesai mungkin ada kayak mb string mungkin ada enggak oh, enggak ada ya sudah kali itu sudah Oke setting untuk servernya ada di sini server konfigurasi kemudian ke eksternal F nah, itu ada ini light speednya kemudian kita edit dan ini di sini ada yang versi 73 mana nah ini ini akan diganti ke 74 coba di save restart restartnya ini oke okay dan karena ini install sistem harus di untuk servisnya caranya sudo service aws restart agar let's speed-nya itu restart semuanya kalau yang restart ini cuma restart untuk aplikasi uh, website yang di dalamnya yang tadi ada instalasi jadi harus di -restart. coba kita akan cek di sini coba refresh oke okay, buat tes PHP ini masih tujuh okay. ini mungkin ngecatch ya. ini saya kuler dan ini sudah tujuh tempat oke cek MySQL sudah ada driver belum MySQL sudah ada MySQLi kayaknya mysql udah nggak enggak bisa harus ke mysqli atau ke pdo karena nggak aman untuk mysql eh di pdo, PDO udah ada sepertinya sudah terperes sepertinya Oke lanjut ke untuk in, input php admin oke okay, sebelumnya biasanya saya lakukan itu kita buat semacam folder untuk rootnya server nah ini kita masuk ke user lokal local.js kita buat folder baru caranya sudo mkdir uh, make directory kemudian nama directorynya mungkin server gitu aja enter nah. ini sudah buat folder servers nanti ini digunakan untuk itu untuk rootnya server aja enggak digunakan bukan dokumen rootnya di cuma biar jalan gitu aja Oke, kita ke virtual host kemudian kita add oke ini ada virtual hostname kita namai dengan PHP admin mungkin terserah namanya kemudian rootnya tadi yang sudah dibuat servernya nya digunakan untuk ini loh server itu biar ini ada isinya karena ini wajib kemudian config file bisa copy ini configurationnya oke copy saja gini nih pasang dia yes semua dan ini ada eksternal nah ini pakai yang server UID kalau sudah save kemudian ini pasti ada error klik create aja gini mungkin save lagi udah oke ini tadi setting awal aja jadi di dalamnya sebenarnya masih banyak sih setting tenang aja oke, ini PHP admin kita view dan lihat ada masih pada banyak, banyak tab Yang tadi di setting itu cuma bagian basic aja oke kemudian kita masuk ke general nah disinilah kita setting dokumen root jadi dokumen root adalah uh, folder dimana tempat kita nyimpen phpMyAdmin tadi jadi ada di sini atau di web tools ad, nah ini bisa diklik kanan copy path dan tempatnya dimasukkan ke sini nah seperti ini compression di enable aja ini geolocation enggak usah enggak usah di set. biarkan default Oke okay, general beres kemudian index file ini index file itu kalau nggak ada file itu nanti yang default indexnya apa intinya gitu biasanya adalah indeks PHP atau indeks HTML atau indeks htm Jadi ini apa namanya prioritasnya PHP dulu, kemudian HTML, kemudian htm Kalau indeks PHP enggak ada, coba cari ini. Kalau nggak ada, coba cari ini. Auto index masih ya yes saja. Oke okay. itu itu sudah ini untuk yang bawah nih enggak perlu locknya juga enggak perlu security mungkin ada yang perlu disetting untuk allow kontrolnya kalau listnya dikasih bintang artinya semua IP itu bisa masuk ke virtual hostnya Oke okay, ini external app enggak perlu kayaknya perlu rewrite rewrite itu ya biar bisa melakukan rewrite pada URL ini dia semua saja, save. Oke, okay. itu sudah. Kemudian lanjut ke setting listeners. Jadi, virtual host itu semacam servernya lah. Kalau listener ini yang menerima port, kemudian nanti akan diarahkan ke server mana. Itu, ini listener, listener ini PHP admin. Oke, okay. ini. Potnya, HP my admin mungkin 8888 Oke, ini terserah. Tapi kalau bisa jangan 80, 80 nanti digunakan untuk project project kita. Secure no, karena kalau yes harus pasang SSL, nggak perlu no. Oke, ini kayaknya sudah. Kita save dan seperti biasa cek lagi karena ada settingan yang lain nanti kalau secure-nya dia yes, itu ada setting ini SSL Oke. dan ini karena NU nggak usah ini ada virtual host mapping RAP plus dan ini pilih virtual host yang tadi dibuat yaitu phpMyAdmin domainnya bintang aja jadi nggak perlu domain bisa masuk oke okay, settingnya cuma gitu aja kemudian kita restart eh uh, web-web semua webnya dan langsung kita coba localhost 8888 apakah bisa masuk dan masuk ke phpmyadmin coba passwordnya username user passwordnya 1-6 Oke okay ini ada error akses denied for user mungkin tadi passwordnya oh, 1-8 mungkin ya Oh iya bener 1-8 ternyata Oke okay, ini di save saja biar nggak lupa Oke okay, ini bisa buat tetap piece ini sudah buat semua dan cukup oke okay, selanjutnya ini by admin udah berarti tinggal setting untuk project dan nah, saya akan buat di folder project oke okay. kita akan taruh di sini tapi nanti yang bakal kita lakukan setiap project akan dibuatkan port sendiri biar setiap project punya root-root sendiri dan nah, misalnya project satu nah ini seperti tadi buat virtual host dulu mungkin project 1 virtual host root ya sama servers ini ya sama ya tadi jadi tinggal ya semua uid server uid okay. kemudian save jadinya hampir sama lupa create kemudian save lagi ini project satu sudah general kemudian ini dokumen arahkan ke sini oke okay, dokumen nih yes compressionnya shift eh okay, index file seperti tadi ini harusnya ada enggak oh, ada index PHP index atml atau gini aja nggak apa atm juga enggak enggak dibuat juga nanti atau indeks Oh server index ya yes saja Oke okay, sudah bahwa kayaknya enggak ada udah oh, enggak ya ada ke security ini kalau kontrolnya bintang di ini harus sering pakai ini biar bisa terbiasa setting right-nya ya yes, semua okay. save Kemudian listener, terpasang pasang di pot 80. Pot 80 berarti nggak usah pasang pot kalau mengaksesnya. eh okay, ini sekirnya no save. Project 1, mapping ke project 1. Ini domain bintang. Kemudian save. Oke, okay, localhost siap. nah ini siap dan kita bisa isi misalnya kita buat create blank file misalnya indeks php isinya php info oke okay. setelah pakai bisa code misalnya php info oke okay. nah gini oh ini php oke okay, save refresh dan muncul php-info iya yeah, seperti ini okay, light speed oke okay. masih oke okay. kemudian kayaknya kita butuh Node.js Sebelum itu, kita akan install komposer dulu. Komposer itu package manajernya PHP. Kita akan download untuk versi 2-nya. Caranya pakai terpakai, command line ternyata. Okay, jadi command line, saya kembalikan ke home, ke download tim kembali ke download tadi Oke, ini folder downloadnya isinya ini Oke, ini saya akan eksekusi ini oh, php nya cek dulu apakah sudah terinstall PHP min version dan ternyata belum akan install php cli Oke yes Oke okay, unpacking php file ini php yang bisa dijalankan lewat terminal dan bisa melakukan apapun kayak ini ini kan perintah untuk mendownload file tapi melalui php oke okay, ini sudah selesai kita akan langsung paste di sini kode yang ada di web tekan enter dan otomatis script akan didownload kalau kita lihat isinya ini ada komposer setup dan kita akan eksekusi yang ini Oke okay, ini eh okay, no itu komen lea uh, entret apa kompilannya terikutnya uh, nah, ini coba saya copy lagi tapi sampai mentoknya PHP ini jadi enggak, enggak sama nah ini enggak sama line-nya pernah akan ditambahkan sesuatu itu ada di bawah nah ini ini dimasukkan ke setelah ini jadi install directory -nya ini slash bin karena ini slash bin itu punyanya sistem pakai sudut harusnya di masuk ke lalu kemudian namanya nah ini namanya ganti kompos oke harus sudah kan enter dan proses download Oke okay, selesai kita akan tidak bisa coba masukkan komposer Apakah bisa bisa ternyata komposer version Oh masih versi satu Oke okay. nggak masalah ini harusnya dua Oke, ini dua harusnya, mungkin yaitu disitu situ hadis satu dan ini harus ini adalah setup dua sebenarnya belum diganti mungkin ini sepertinya sudah ya, ini masih coba pakai coba exit dulu kemudian masuk lagi komposer tetap ada satu pin composer oke okay. enggak masalah mungkin bisa upgrade mungkin ya self upgrade atau apa gitu mungkin hmm. kalau versi satu kan lama itu versi lama sekali let's table sekarang sudah 20 Oke okay, get on Jadi programatika ini ini versi satu ada di sini Oke okay, mungkin ada glue untuk upgrade mungkin get started oh, ini ada dokumentasi coba di dokumentasi ini apakah ada download lokali klub beli Oke berarti ada kata kunci upgrade. Oh enggak ada ya tapi nggak apa-apa itu sementara itu dulu sepertinya nanti kita akan kita akan eksekusi untuk update-nya atau tadi yang di user lokal coba sih abt remove komposer atau mungkin terinstall di paste ini di sini enggak di ada untuk satunya, jadi memang mungkin yang terdownload versi ini enggak masalah. ini ada yang nggak penting ini bisa dihapus pakai sudo apt auto remove ini biasanya ini library yang dulunya dipakai tapi sekarang udah nggak dipakai setelah sesuatu upgrade itu enggak dipakai ini kan lumayan 743 empat kilobyte gara-gara habis library enggak ini. lumayan. ini komposer beres lanjut ke Node.js dan Node.js ini sebaiknya pakai nvm aja nvm itu adalah Node.js version manager jadi bisa agar bisa switching Node.js versi berapa gitu mungkin jadi bisa pindah-pindah versi kalau Node.js langsung diinstal itu langsung ke versi 14 Beda kalau pakai NVM bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kalau servernya kebetulan butuhnya yang versi lama ya kita bisa langsung switch ke versi lama agar lokal development sama server development sama dan enggak terjadi semacam error ketika upload uh, project itu atau deploy project nah ini untuk awalnya ini kayaknya kit belum diinstal deh coba kit Oh sudah otomatis bawaan berarti Oke ini kayaknya kok harus lewat kit ya kita install if you kita oke okay. mm -hmm. activate NVM by source using cell NVM tetes apa enggak ada cara lain selain gitu kit itu harus harus itu harus download shortcutnya oh, ini ada-ada nah ya ini pakai ini aja ada sini sampai base Oke okay. downloading Oke okay, beres nvm Nah sekarang baru kita pasang nvm kita install versi not.js 14 Oke okay. nvm belum ada huh. belum tersedia ngak mungkin perlu di restart terminal coba nvm oke okay, baru sekarang bisa install versi 14 okay, jadi ini mendownload node.js versi 14 nah, jadi kalau misalnya pengin download yang versi 8 tinggal nvm install 8 jadi versi node.js 8 kemudian kita tentukan yang kita gunakan node.js berapa nah ini yang akan saya gunakan nvm 14 saja berarti pakai nvm use 14 oke nvm uh, node.js sudah mas dipasang ke versi 14 cara ceknya node min-min versi itu sudah ada di versi 14 Oke kayaknya segitu dulu untuk install aplikasi yang diperlukan untuk coding untuk project selanjutnya Oke dan kalau misalnya ada pertanyaan atau saran itu bisa kalian tulis di kolom komentar ini kayaknya sudah sudah semua sudah terinstall dan untuk next video kita akan eksekusi untuk buat project jadi ya mungkin tutorial buat kayaknya. tapi mungkin lebih ke project sih channel ini jadi project itu buat project itu kemudian di video itu Oke okay, sekian dulu untuk video ini Terima kasih yang sudah nonton Yang sudah support Dan ketemu lagi di video selan selanjutnya